Apa petuah dari Imam Al-Shibli? Imam al inilah Yang mempopulerkan kalimat Tasawuf Setelah Yunait Maka saya berkali-kali mengatakan Tasawuf adalah warisan salaf Anti Tasawuf Anti Salaf Jadi kalau ada yang bilang Tasawuf zindi, dia telah anti Kepada salah satu warisan Salaf, apa kata beliau Wa min akhwalihi tasawuf babtu hawaskah Wa tasawuf itu bisa dipraktekkan dengan batul hawas menjaga indrah menjaga mata menjaga telinga menjaga lidah jadi bedakan tarekat dengan tasawuf beda ya tarekat itu kurikulumnya belum tentu orang bertarekat sufi ada hati belum tentu orang bertarekat itu Sufi Yang dimaksud oleh orang-orang Anti tasawuf itu sekarang mungkin Tarekat-tarekat yang tidak disiplin Ini Mungkin Ya, Ini yang saya baca, ya, yang saya lihat arka beliau Tasawuf itu menjaga indah Dari maksiat Dari lupa kepada Allah Makanya sufi itu jangan heran Kemana-mana buat rasbeh Supaya indera tangannya, indera rasa, indera penyentuh di tangannya itu masih connect kepada Allah Ta'ala. Bukan ria enggak, itu bukan ria. Wa tuan dan menjaga nafas, maka disebut oleh mereka zikir nafas. Zikir nafas itu metodenya macam-macam, ada yang menyebut la ilaha illallah, naik, la ilaha ilallah turun. Ada yang baca Allah Allah naik ya Allah turun dalam hatinya. Ada yang membaca dengan zikir yang tadinya kontroversial oleh sebagian orang yang tidak membaca buku-buku mereka itu zikir hu hu Allah hu Allah, naik Allah turun. Apakah ini beda? Zikir hu Allah hu, gitu ya. Kami sudah kaji kitab yang pakar sekali membidahkan itu, namanya Al Ibtal Fimaboril Itidak karya salah satu ulama Al Azhar, Syekh Ali Mahfuz. Langsung ditakris oleh Syekh Muhammad Abduh Imamul Ihslah Imam yang ahli Tajdid di zamannya ahli pembaruan itu inspiratornya Buya Hamka, Syekh Muhammad Abduh Di situ ketika nulis tentang bab zikir tasawuf. Dia sampai kepada bab tentang cara-cara zikir sampai ke satu sub zikrul mufud, zikir dengan satu nama. Allah Allah tidak? Hai atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh ada yang Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh atau tidak? Boleh dan membidahkannya. Tapi saya terkejut di bagian belakang Dia kemudian mengurai perdebatan itu Hasilnya dia mengatakan Setelah kami kaji Kalimat hu Beda dengan Anta ana Sama kata ganti Ana aku anta kamu Hu hua dia Apa beda Hu dengan ana anta Coba lihat di Quran Hampir sekalimat, hampir semua kalimat la ilaha illah itu Allahnya cuma dua atau tiga ayat. selebihnya la ilaha illahu. Coba cek pak, benar nggak? Nanti kita lihat lebih dari 20 la ilaha illallah itu belakangnya hu la ilaha illahu. Ini yang bikin saya kaget, imamnya, ya Sheikh Ali Mahfuz. Dia berani kemudian mengurai Mengurai mengurai mengurai mengurai, mengurai. Lalu Surat Al-Hashar Ayat 20an itu ya, la ilaha illahu. Seharusnya nama-nama yang jelas Dulu baru nama ganti Kata ganti Seharusnya kan Allahu huwa Kan gitu, Ya Allah dialah kan mesti harusnya. Ini kenapa? Huwallah. Allah, Allah hu dulu. Maka muncul kaidah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ahli zikir dan dan ya bukan ahli zikir, ahli aqidah Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab di menulis karena kata ganti ditaruh di depan, maka dia bukan kata ganti lagi. Dia telah menjadi nama Allah Salah satu Asma'ul Husna Huwallahul Lazi La ilaha illa Hu Dia lagi Baru Ar-Rahmanul Berarti sebelum Rahmanul Rahim Itu Hu dan Allah dulu Apa rahasia zikir Hu? Apa rahasia zikir Hu? Apa kul Huwallah Seharusnya Kulillah hu huwa ahad atau kulillah ahad selesai kenapa Allah kemudian mulai dengan kata ganti dia padahal dia itu kan harusnya kalimat kedua katakanlah Allah Esa huwa samad gitu Pak seharusnya secara tarkib struktur bahasa Arab yang standar berarti ini di atas standar bukan di bawah standar Al-Quran seninya tinggi sastranya tinggi maka ulama kita sekat yang mengerti ini bahwa zikir dengan hu itu mashruq fiddin dibolehkan atau setelah hu apa Allah kul hu zikir dengan Allah Allah itu boleh. Yang melarang siapa? Yang pertama yang saya tahu melarang adalah Imam Ibn Taimiyah, Rahimahullah Ibnu yang wafat 708 hijriah bukan salaf tapi ingin ikut salaf lalu dibantah oleh Imam bin Ata'illah di tahun sebelum 709 beliau wafat 709 Ibnu Ata'illah pengarang hikab yang kita kaji setiap satu pertama subuh apa kata beliau ini ada dalilnya boleh berzikir dengan menyebut nama tanpa menyebut yang kalimat la ilaha illallah. Ya Jadi bagi Ibnu Tim ya, zikir terus subhanallah alhamdulillah. Gak boleh Allah Allah rahman rahmat itu gak boleh. Nah, tapi nabi gak? Enggak. Gak larang nggak, nggak nggak ada disnya melarang, nggak ada dis juga nyuruh. Gimana? Hanya ulama yang memahami di mana larangannya di mana surahnya. Maka ini bab ijtihad. Tapi saya lihat mayoritas ulama membolehkan. Jadi nanti kalau ada komunitas zikir, membaca "Allah, Allah, Allah, Allah, itu tidak beda ya?" Ada zikir "Hu, Allah" itu boleh ya? Jangan kita bilang "Oh, zikir hantu apa lagi." Baca dong, ini kitab gampang diperoleh pak, udah ada PDF-nya. Sudah ada PDF-nya, kok gak baca gitu? Tapi belum ada terjemahannya. Ya, Ibnu Toilah punya karya. Ya, kita pilih semua wafrat dia punya Baik Jadi itu Murah atau anfasik Jadi cara ulama dulu untuk menjaga Nafas itu ada yang dengan Memilih salah satu nama itu Antum boleh pilih itu ya nah, Tapi saran saya Tanya ke ahlinya Bagaimana cara menerapkannya ya. Karena di belakang ada pak Siapa tadi yang senam-senam yang itu ya. Itu pun harus pakai guru, Pak ya. Harus ada yang dicontoh di depannya.